Waspadai pergerakan oil sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan oil, US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area kritis.